Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Neskari SP Dewi Pusat Ketang Madrasah kemas dalam MTSN 7 Sebanyak 13 orang beserta didik Dari kelas 8 Madrasah Negeri 7 Lusung Selatan menerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar Tahap 3 untuk Tahun Anggaran 2022 Di Ruang Musola Darul Ilmi mtsn 7 Lusung Selatan Selasa 8 November 2022 Selasa 8 November 2022 Peserta didik penerima PIP tahap 3 dari kelas 8 untuk tahun anggaran 2022 sebanyak 13 orang dengan jumlah siswa 4 orang dan jumlah siswi 9 orang yang terdiri dari 8A 4 orang, 8B 4 orang, 8C 2 orang, dan 3 orang 8D. Mereka menerima buku tabungan kartu ATM beserta dana bantuan secara tunai, masing-masing memperoleh Rp 750.000 untuk tahap 3 dari Bank Mandiri, yang tercoba membantu banjir masin Kandangan, yang secara langsung datang menyerahkan dana bantuan tersebut ke madrasah. Branch operasional Supervisor Bank Mandiri, KJP Banjir Masin Kandangan, Ferdi Wahyu di saat dikonfirmasi mengatakan penyaluran dana bantuan PEP secara langsung di MTSN 7 yang selatan tidak ada kendala. Sardewa Yudi juga mengatakan bantuan tahap 3 disalurkan kepada 13 orang secara tunai. Kepala MTSM 70, Selatan Jem Juri SAG MPDI saat memberikan arahan kepada orang tua dan siswa penerima dana bantuan PP menegaskan agar penggunaan dana bantuan tersebut sesuai untuk keperluan dan peruntukannya. Jamjuri berharap dana bantuan PP yang sudah diterima digunakan untuk keperluan sekolah, seperti membeli baju seragam, baju olahraga, sepatu, dan lainnya. Sementara di Wiyumnah kelas 8 dia salah satu penerima PEP merasa sangat senang dengan adanya bantuan yang bisa meringankan beban orang tuanya. Saya di Wiyumnah dari kelas 8 B. Saya merasa senang sekali karena sudah menerima bantuan PEP sebanyak tujuh ribu yang akan saya gunakan untuk keperluan sekolah. Sampai jumpa dan terima warahmatullahi wabarakatuh.